Kepombari kurang gede, kali ini. Edi kirim video lagi, lagi, lagi, lagi. Hari ini kontennya sarapan pagi di Indonesia, gimana gitu. Nah sekarang dia adalah di Bandung Jadi mungkin makanan juga khas Bandung gitu ya Aku nggak pernah pergi ke Bandung Jadi apa ya? Apa yang bagus gitu ya? Bokpon nonton! Bersama yuk! Ini kita lagi Biar mau makan sarapan pagi oh, sarapan Makan pagi. lontong Biar makan bulet, Hah? ada lontong Biar makin bulet? <laughs> lontong, tau nggak lontong? sekarang makan lontong nggak? Terbuat dari apa lontong? Nasi Nasi? Dari nasi Beras Oh, lihat-lihat yang lainnya ya? Bubur Bubur ayam Bubur, Bubur ayam. ayam sutami Oh, ini namanya apa nih Pak? Ini lontong opor, ah. lontong, opor lontong opor Oh. <gir> ah, kerupuk nah, Oh, silakan, silakan. kalau makan lontong sama kerupuk ya? ada telur, ukur, sama, lontong, lontongnya ini apa, ya? apa ya? aja nih kita lihat ya. Saudara, ya, saudara, tahu goreng, lontong, opor, opor, sutami Bandung, ada telur, hmm. ada ayam, ada tahu Bandung katanya, pastinya ada lontong. Ayo makan. Ini rotinya gua lihatannya sama Di ya. Gimana-mana ya. sama bubur. ya. Bogor ada ayam. Hmm. Biar ruku sehatkan ada telur. paket lengkap jos. Ini apaan ya? Ini apa? Ini. Pak goreng. Cakwe ya? Ini cakwe. Hmm. Ada cakwe nya pada tahu. Ya, silakan Pak. Kurang Indonesia juga batur. Silakan coba mana? Apa rasanya? Mana yang namanya lontong? Ini, Coba-coba dicoba coba dulu. Rasanya kayak gimana? gimana? Rasa apa? Rasa opor ya. Kayak nasi. Kayak nasi. Kayak nasi. Emang ini dari nasi kan? Kasih kecap manis biar makin jos. Ini yang suka manis-manis. Bubur sama kecap manis itu cocok nggak ya? Kacang nih, kacang nih. Kacang, kacang. kedelai. Masukin, masukin coba. Kecap kedelai. Kacelai. Hah? Cita. Cita yuk. Masukin lah. Masuk hmm. Mantap, mantap ya. Nah, ini baru, ini namanya bubur. Oh, sama eh, cabe. Nah. Uh. Ada yang enak. orang suka, udah. Ya nah, ada yang orang senak. suka. Manis ya, dibayarin pasti enak. Rupuk. Oh, hancur dulu ya. Okay. enak nggak? Hmm. pasti enak. Oh, hmm? sampai turun satu. Hmm. enaknya kalau makan bareng sama orang lain, tapetap bahan. Belum dong, itu. Tolong. apa ya kayak curry like. kari lagi? Kari subuh ya. Rasanya gimana ya ini? Kukira ini kayak kari di Jepang, tapi mungkin rasanya beda ya. Biasanya maka ini buat sarapan ya benar-benar beda sama Jepang kalau Jepang sama nasi, dan natto, dan misosu kalau aku ya Minumnya teh tetawal ya, te kalau sama gula harus bayar rumahnya hmm. oh, ya. Kita lihat itu aja, orangnya bikin lontong Oh iya iya, gimana iya. caranya masaknya? Gubur ayam Oh lontongnya udah siap Cuman ya taruh aja ya Berapa, pak? Iya. Cover ya. 2, buper 2. 90. Ya, ya, ya. 90. Yang motor 25. Iya, iya, iya. 90. 90. Murah banget sih. Oh, ini biayanya biasa. Murah Ayo. Murah banget. Makasih. Lontong. Oh. Ini bedanya apa ini sama ya? Ini habis tapi Oh, ininya bawangnya bohong, beda ya? Oh, udah habis ya itu oh, ternyata sarapan paginya kelihatanya enak banget Tapi menurut aku, buat orang Jepang agak apa ya berat gitu ya Soalnya di Jepang cuma makan nasi sama natto sama miso sup itu buat sarapan gitu Jadi kalau ini lebih berat buat kita ya tapi mungkin di Indonesia, suasanya membedakan panas, banyak humidity gitu. Jadi ini mungkin ya enak gitu ya. Ah lain kali aku pergi ke Indonesia, pasti aku mau aku mau makan ini. Kapan ya? Oke okay, video ini sampai disini dulu ya. Thank you for watching and always be smart. Bye bye.